scp dash dash j merupakan sebuah batu yang ada seperti biasanya. Sepertinya batu ini memiliki sifat widia bahaya atau bahaya yang dimunculkan ketika dilihat. scp dash dash j akan menyebabkan sebuah efek di mana orang yang memegangnya akan mengalami prokrastinasi atau mager. ah uh, akan ku gambar nanti aja ya kalau udah nggak mager.